kita kayak siput berdua gini bro, wow gokil neng, wow, anjay anjay, oh uh, bro perjalanan masih jauh bro, perjalanan masih jauh ini ngapak gua paling depan, oke okay, was bro, hati hati, hati, -hati di jalan puset Bro, teman-teman gue pada kemana, Rek? Aduh, tutupin tepin lo, Bro Sorry Om Dante, ini, ini gimana nih, Bro? Wow Dia battle-nya udah gede, Bro Udah main 3000-an Mantul banget nih, Om Dante Ready I'm best, I'm Battle ini, Rek? Oke Waaaaaaah Thank you, Bang Dante <laughs> Bang Dante kokil Keren, Bang Dante udah main sebanyak 3000-an ya, bro Ini, bro Udah, yuk, punya saya, yuk Ini Gambar mata kemana? Gambar mata, bro Gambar mata Saya udah punya ini, bro K91, kita battle Yurteng. tank k sebelah satu, oke. Okay, thank you, bro. Kita perang. Bismillahirrahmanirrahim, bro. Kita perang, bro. Halo, Bang Vincent, Bang Money, Bang Lofteng. Oke, oh, kita tahu. Oh, ini sebelah saya ada Lowe nih, bro. Sebelah saya Lowe, bro. Sebelah saya ada Lowe Battle Zine, come on, let's go. ke pohon bro. Wow kita kayak balapan men. Kemarin gue punya kecil yang bukan yang AM Triat atau M 3 SWORD itu bro. Itu kalau jalan, Allah bro, kayak keong bro. Pelan banget bro. Buat teman-teman yang udah uh, berpartisipasi di channel ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini bro, musuh bro. Wow, ini lowe nih, bro. Dia ada lowe nih, bro. Dia ada lowe. Uh, oh, ini ini item nih, keling The keling keling keling keling keling keling keling. Bro, mana bro? Ini kekeran saya, mana sih, gak kelihatan, rek? Saya belum menembak, saya belum menembak <SISUS> <SIS> Saya belum jalan Monyet, monyet <SISUS> Bro, gue belum jalan Tadi lagi nyari Maju mundur, gak bisa Ah, nanti Apa sih ini? Ya, yeah, wesh, ya, yeah, submit Deni. <SISUS> bro, bro Gue masih dalam pertempuran Oke okay, saya dapat surat Notification Oke okay. Storage Apa itu Storage bro? Storage is Eh mana sih? Oke okay, men Oh tank Ini tank saya ada 4 bro Garasi Saya masih punya 1700 1700 Ini belum kelar kelar ini yang pada perang Lama amat Buruan apa? Buruan, buruan, buruan, buruan Oke, zulong Kita kalau main zulong itu, itu Coba, nih, coba nih Tak gambar Cina, kok Cina, men? Oh, bukan. Oh, 470, rek. Tapi of fire-nya 4.0. Hei, men. Defeat, oke. Okay, saya udah defeat, bro. Kita battle lagi, bro. Kita battle mission. Defeat damage, oke. Okay. Bro, bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya berhasil, bro. Ini, aduh, ya Allah. Ini keren banget. Bro, udah kalah lagi, bro. bombi just stop. Oke okay, teman-teman saya Gokil-gokil Dia tank tempurnya ada Tiger 2 uh, okay, Oh ini Oke men Kita akan bertempur uh, Bro perjalanan masih jauh bro Perjalanan masih jauh Ini ngapak gua paling depan jangan jangan jangan, terus kalau gua paling depan, gua paling, gua mati sendiri ya bro, gua matinya lebih cepat. Ayo bro, duluan, duluan, duluan, duluan. Oh. Nah, tuh dia nungguin, doa anjir dia nungguin rek. Tetap ngumpet rek tetap kumpet, tetap kumpet. Oke, oke, oke, oke. Awas bro, hati-hati, hati-hati di jalan. Bro ini ngumpul ini loh, ini ini ini, ini ngumpul, ini, ngumpul di sebelah kiri, di sebelah kiri di sini rek di sini rek ke sini bro ikutin gue bro bantu gue lah ini di sini nah no no bro dia ada di sana bro ini teman-teman gue kepada kemana bro reset Buset. bro teman-teman gue pada kemana rek teman-teman gue pada hilang Gua sendirian Gak mau ya gua sendirian ya. Ayo bro, kesana bro Waduh, dia kayak Kita kayak siput berdua gini bro Lah, dia mundur juga anjir Ini review tank Malah begini gua kalau punya jalan Ayo bro, ayo bro Gue bantu, gue bantu, gue bantu Tenang aja, kita kita, kita berjuang bareng bro Kita berjuang bareng. Ini dia ngumpul di sono. woi. Waduh, nutupi lu, Bro. Ngeri. Waduh, tutupan men. Bro, tutupan men. Bro, tutupan men. Aduh men, sorry. Awas bro. Oh. bro. Bro, bro. Bro. Eh. Bro. Gua ajar loh. gokil bro anjay bro hahahaha main teman-teman saya nih gue ini ini gokil bro apa namanya gambarnya bro, bro. eh jangan bener bro keras, -keras banget bro wuh oh, no no no ini kecil Oh yang tadi bro, gue, gue mau ngambil ini tadi bro Apa disini bro? Oh yang mana bro Wow, gokil Ren Anjay, anjay, bro Victory, tapi gue, I'm so sorry Gue paling, uh, apa namanya uh, pergi duluan Oke okay. Mission complete, ya Allah, bro bro. Ini menyedihkan banget, bro gua ah Bro, kita back again, bro Kita lagi, bro eh uh oke okay. cumi-cumi, holiday ini kalau cumi-cumi, bahasa cumi-cumi biasanya orang Indonesia bro saya senang kalau ketemu teman-teman dari apa, Indonesia kayaknya orang Indonesia semua ya, ya yang main bro, atau bukan? bro, nggak oh, mau depan deh, ntar kalau gue, gue depan mati, mati duluan oke okay, bro review tank baru malah begini, Bro. Oh, nyamuk. Tiger AMX 50. Our truck is hit. It can break any minute. Terlalu berani kayaknya, Bro. Tuh, gua pertama kenal. lu nambah energi mana bro Go gua BG men Serius men BG Ah anjay bro. Udah, handuk bro oh, -oh. Gokil ini, Rek Anjay Ini kerakam, gue matian mulu ya, Bro Kenapa coba, Bro? Gue matian mulu, perasaan Rek tadi Aduh Rek, Rek, kita <guluh> sudah asik Cumi-cumi, halo, halo, <laughs> cumi, cumi apa kabar? Oke, halo, halo, ngajar ini tim tim halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Zahwan Ahlal wassalam Zahwan Gila suaranya bro Kalau kita ngeliat suaranya tuh get, get. Bro dia udah buruk tiga loh bro Ayo bro Come on bro Let's go bro Let's go bro Let's go bro let's go bro, tuh, mau jungkel tuh, mau jungkel tuh mau jungkel tuh ayo bro, turun terus bro tapi dikempur dia rek no wah wow, dikepung bro, AMS kita belum dikepung anjay man, gokil. bro, dateng, bro, bro <laughs> anjay. anjay anjay, anjay banget ini X. Waduh, men, sorry, men. Aduh, lu nggak ketolong, cuk, serius, serius. Lawannya Google gelugel banget. Aduh, ahlan sahlan. ahlan big. Apa ini? Apa ini? Go. Atsem. Om Dante, ini ini gimana nih, bro? Wow, dia battle-nya udah gede bro, udah main tiga ribuan, mantul banget ini Om Dante Tim B Oh ini, ini Join, gue join nih Invite room Eh, mana sih? Salah apa enggak? Silly tank. Ready. Battle ini rek, oke. Hahaha. sound di repsol with obrate. Obrate oh, pakai apaan nih? Buset. Saya baru juga beli tank. Udah diajakin battle baik. Oke, okay, come on, let's go, bro. Noh, bro. Oh. One <laughs> <Sentry shot. laughs> Bro, anjir saya gak bisa nyimpir tank, c. C. c, c, c. kalau begini caranya gue cepet mati, c. Ini kita beras! <laughs> gue akan nembak-nembak lo Bro. <laughs> bro, ini... ini beda gue mana, Bro? Gue cari, <laughs> bro, ini mah saya mana, Bro? Oh, ke Oke, okay, Bro. <laughs> bro Thank you, Bang Dante. <laughs> Bang Dante, gokil. Keren, Bang Dante udah main sebanyak 3.000an ya, bro. 3000 ribuan, Bang Dante. Gokil, Bang Dante. Gokil, Bang Dante. Terima kasih untuk Bang Dante. Bang Dante, dia pakai T. Uh... Mana, bro? Uh, saya DM nih, saya DM nih, apa okay, ini? Dia pakai bro, dia banyak loh. Bro, ini ya, bro, gokil lah. <laughs> Battle mode regular, bro, gokil. tanknya Bang Dandi, banyak kayaknya, bro. Seru, saya baru, saya juga baru review juga, belum, baru pertama jalan ya ibaratnya kalau kita beli mobil nih, kita biasa beli kita misalkan punya mobil cherry, mobil cherry yang mobil-mobil kotak itu, bro tiba-tiba kita beli mobil bagus, kan kita pasti ngapalin dulu ya yang ada di dalamnya ya bro battle mode reguler, oke okay.